Hah, subscribe lah. Jangan nonton aja. Woi. Aduh, minkalik kepala gua. mana mau carikan duit lagi nih? Udah enam bulan, utang kereta nggak terbayar tarik la kereta Pol Termikam Pol Keluar kapol Pol Ini kau rupanya ya, udah aku cari-cari rumah, gak ada, ternyata kau lagi mancing ya memang di sinilah aku dari tadi bang, orang aku gak kemana-mana, mancingnya aku nanti aku bayar lo bang, hutangku. belum ada duit aku ini, aduh nanti-nanti, udah 6 bulan ini ya, capek saya datang ke rumah kamu, gak pernah kamu bayar bukan aku menghindar bang, aku lagi kerja lo bang kerja kok mancing, mana bisa kau bayar cicilan keretamu, sekarang mana keretanya Jangan-jangan udah kau jual. Mana keretanya? Enggak, Bang. Di rumah keretanya loh, Bang. Kasih aku tempo apa, Bang? Dua hari lagi aja, Bang. Entah tolong kali aku, Bang. Kau pula yang ngatur. Oke. Okay. Dua hari lagi. Kalau enggak aku tepati janjimu, aku tarik keretamu. Coba tengok dulu dompetku. Ada kok nggak lagi duit gue. Aih ya? Tinggal 2000 pula nih. Koyak pula. Cemana? Gimana aku mau bayar hutang ini? Gerak-gerak Wah ikan yang mantap nih. Yo, besar nih. Uh, apa ini? Oh, uh, makjang Kacamata siapa? ini besar kali. Uh, ada nomor apa ini? 1824 kode alam. mantap kali. sial sial ikan dapat. hutang gula yang dapat. apa sagu hari ini hutang nggak terbayar. akhirnya tembus juga rupanya kayak gini megang duit banyak ya mana ada kolektor nih kok nggak datang-datang ini nasi sekarang juga iya bukan sombong tapi awak nih kalau udah megang duit tau lah kayak mana ya kan semua kasih Waalaikumsalam Duduk bang, duduk, duduk, duduk Lama kali abang kutunggu ah Jadi berapa utangku semalam? Apa udah punya duit rupanya kau? Mana keretanya? Sini biar aku tarik Tenang bang Hari ini juga menunasi Berapa lo hutangku? Nah bang, kera dulu ya Udah lah bang Gak usah di lagi lah Udah bungkus aja Nanti kalau kurang, telepon aja ku abang nah, bang aku lagi, ini untuk om minyak abang pegang lu ini untuk uang anak abang ini untuk bini abang Dah, cabut apa ini? sombong kali kau teman bang aduh, hebat aduh, juga aku, hmm, woi orang-orang susah ya nggak berguna, mau duit lah, ya, ya mau lah mau Kerjalah muka-muka susah ya Len mana pantas punya duit banyak kayak ini. Sombong kali koboy ya. Udahlah, Gak penting pun aku di sini. Cabur Bang, duit tuh bang. Asli itu. Bagaimana kalau kita rampok itu, Bang? Wah, cancang duit itu, Bang. Oke. Siapkan golok Matopeng. Siap, Bos. Oi apa nih bos kalian aduh siapa nih Aku ya bang kalian pikir siapa lagi ya bos kalian ini ayo gerak ah siapa pula tiduran di jalan ini woi mau mati kau itu ah, ngira ah pilih eh eh oi kereta ku eh kereta ku eh kereta ku eh kereta ku eh kereta ku eh kereta ku eh eh aku dulu mau beli black ini kan eh mun loh udah diam enggak ampun ampunnya okay, enggak ngalah mana ku ampun ampun ia, enggak ngalah ah, aduh ampun loh enggak ngalah enggak ngalah ini ini ini. Waduh Iya ini. ya. Yeah, yeah <an> <an> <an> Tuhan dong ya oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Mampus kau Yongo ada apa itu? Uh, bang <laughs> uh. Abang gak apa-apa bang? Dompet sama keretaku uh. Udah ikhlaskan aja bang Harta bisa dicari Itu semua titipan Allah Baik lah